Teman-teman, welcome back to my channel. Oke, Kakak, kali ini akan memperlihatkan mainan yang keren. Mainannya apa aja sih? Yuk, ikuti keseruan Kakak hari ini. Wah, langsung saja, adek-adik, Kakak di sini ada mobil Lamborghini Alpentador Mobil ini sudah terkenal kemana-mana, teman-teman. Orang-orang pun sudah pada mengetahui. Pokoknya keren banget teman-teman. Kisaran di harga asli. Kalau beli sekitar 3,m m. Mobil Lamborghini asli. Diproduksinya langka banget kawan. Cuma ada beberapa. di dunia. Oke, lanjut teman-teman. Ini dia mainan yang kedua. Udah pada tahu belum? Teman-teman, ini yang Kakak kemarin ekspos, sekarang ekspos lagi ya. Karena mobil tank baja ini sangat keren. Sesuai janji Kakak, Kakak eksposnya hari ini, teman-teman. Lihat nanti keseruannya. Pokoknya mobil tank baja ini bisa bunyi, teman-teman. Wah, adik-adik pada tahu gak Mobil tank baja ini adalah mobil pertahanan sipil dan negara. Eh, teman-teman, tapi kakak mau bukan mobil-mobilan yang asli ya. Ini cuma mainan-mainan tank baja ya. Jangan salah paham, teman-teman. Wah, adik-adik, bagus kan? Oke, langsung saja, kakak coba hidupkan ya. Wah, lihat, adik-adik. Mainannya Hidup Bagus kan ah, Lihat nanti berubah mainannya Wah keren banget adik-adik Lihat Mainannya berubah Wah jadi robot oh, Bagus kan Lihat kan adek-adek -ade. Bagus kan Mobil ring baja ini Jadi robot dengan sendirinya bagus teman-teman wah bagus kan tuh lihat kelihatan nggak wah mobilnya bagus pokoknya nggak ada yang tidak bagusnya keren pokoknya buat mainan adik-adik bagus buat adek ade juga wah coba lihat ya adik ade buat buatnya berapa lama ya ini Agak lama Mobil-mobil lanteng -mobil baja ini Akan berubah jadi robot lagi Satu Dua, dua Tiga Lihat sobat teman-teman Jadi robot lagi Wah keren Banyak ya. keren banget lah Kece Wah jadi gitu ya adik-adik Untuk mobil-mobil lanteng -mobil baja begitu Reaksinya kalau untuk Lamborghini-nya, kakak gak bisa mainin. Soalnya alatnya gak ada, remote-nya udah pada rusak. Wah, sobat. Tapi mobil-mobilan yang ini bagus kok. Bagus, kecepatannya tinggi. Dikarenakan remote-nya gak ada, jadi kakak gak bisa jalanin. Wish nengengeng. Lihat kan bagus. Kayak yang real. Bagus kok aslinya, bagus banget. Pokoknya, adik-adik ini kece banget, kece badai mantul. Pokoknya mantap betul, lihat bagus ya desainnya, tapi gak ada remotenya. Shh. Pokoknya, adik-adik, mobil Lamborghini Aventador ini bagus-bagus banget kok. Wah, adik-adik, pokoknya mobil-mobilan ini semua bagus banget, rekomen banget buat adik-adik adek-adek, mungkin keseruan kakak kali ini dicukupkan sekian dulu ya. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti keseruan kakak di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya, dadah.